Hai Allah and lagi bersama saya Mirza dan kali ini kita akan mengulas game yaitu game Roblox Offroad Tracks of Indonesia atau OTID atau OT terserah kalian cara ngomongnya nyebutnya mau gimana ya kan di sini versinya 4.5 ya bentar benar ya di atas ini tulisannya versi 4.5 di bawah kiri ini versi 4.3 jadi yang bener ini yang mana gitu yang atas atau yang bawah nggak tahu deh yang mana ini yang bener sebenarnya dulu saya udah pernah mainin nih game ya buat kalian yang mau lihat uh, videonya tuh bisa lihat di kanan atas Nah itu semuanya berbeda ya mapnya beda kayaknya dan kendaraannya pun sepertinya berbeda ya sponnya ini di depan dealership atau showroom nah ini kita dapetin kendaraan gimana apakah masuk kita coba masuk ya di sebelah kiri ada ini boot Toyota tulisan Toyota dan di kanan belum ada apa- apa nah, ini apa ini kok dia pakai baju gambar gitu Hello How can I help you? Nah ini kita bisa nanya ini kayak informasinya jadi ini ini game apa sih gitu kan buat kalian nggak tahu kita bisa tanya lagi nih di sini seperti oh, apa sih yang kita lakukan di sini Oke nah ini buat teman-teman yang saat ini denger ya kok di belakang ada suara bisik ini suara kipas nggak tahu kenceng banget padahal ini udah paling kecil ini Oke, kita lihat kendaraannya. Di sini kendaraannya kita enggak beli ya. Jadi di sini enggak ada sistem uang seperti di game sebelumnya itu game apa namanya kemarin SWID ya, Southwest Indonesia. Ini kita kita lihat, ini ada mobil, ini kecil banget ya tampilannya. <laughs> Oke, ini Mini Cooper sepertinya ya, atau Mini One. Terus, ini mobil apa? Nggak tahu. Ini Toyota, seperti lu Toyota Legender, ini Jeep, ini Mazda Miata, ini Toyota Kijang Innova, Honda Mobilio. Ini apa ya? Kayak Honda ya? Honda apa sih? Ini mobil elektrik kan, Mitsubishi Xpander, Honda CRV Ini generasi lama nih. Kalau nggak salah, ini juga ada Toyota Avanza. Yang generasi pertama ini Toyota Avanza generasi kedua, dan ini ada ini apa nih? Mitsubishi Oktoman, oh Mitsubishi ya, Mitsubishi. Wah, tinggi banget Pak tinggi banget kita coba ya tak cobain mobil Wah, ada turbonya dong kita langsung saja jalan otid dealership oh tulisannya di pojok kiri atas itu ya kita ke kiri dulu di sini ada apa ini restoran ya restoran atau depot pak restoran stik gitu Nah itu di kiri ada burger bujur <laughs> Oke wih <laughs> restorannya asik nih namanya ya kan ini ada hotel wih sepertinya hotelnya cakep nih kita masuk ya kita masuk nubruk Pak masuk masuk di sini gitu playernya cuma saya ternyata sini ya oke kita parkir di sini gitu di drop off asik iya kita turun masuk kita apakah kita bisa naik wih bisa dong wih cakep wih TV nya ini apa ini oh ini korden ceritanya kok teksturnya kayak pasir ya eh? <laughs> teksturnya kayak pasir pak ini ini apa nih kamar mandi ya ini kamarnya ada tiga ya ada tiga Oke okay lah kita langsung lanjut saja daripada durasinya kelamaan karena saya ini mainnya pakai kota pak. Ini ada gedung-gedung yang tidak bisa dimasukin hanya sebagai hiasan dan ini ada Istana Bogor pintu utama. Oke okay, ada pagar ya tembus ternyata pagernya <gedih> gede ya lumayan lah. Okay, apakah bisa dimasukin ini uh, Istana Bogor ini? Kita coba kita parkir di sini gitu. Kita coba masuk apakah bisa? Pintunya ada empat pak. Ada lima ding sama yang tengah. Oh ini pintunya ternyata hiasan hiasan. Apakah sama? Hiasan semua, oh enggak, kita coba yang tengah ya. Oh, lah itu tadi empat. Apa, Pak? kok kira pintu loh. Oke, di sini ruang kosongan dan ya, ada foto presiden kita. Tapi kenapa wakil presidennya nggak ada fotonya? Nah, ini ada, ini apa nih? Kayak ini, kayak warteg dong. Oke, ini ada tempat tidur. Kok ini ya? Kok aneh gini, nggak ada pintunya. Ini foto presiden, dan seperti biasa, wakil presidennya nggak ada fotonya gitu begitu kita sepertinya ada di mobil ya karena tadi mobilnya <tell> terlalu lemot gitu Oke ini Mini Cooper nih harusnya lumayan lah ini kita kayaknya muter keliling ini ya istana Bogor ini Mini Cooper enggak ada platnya nih belum plat belum ada platnya seperti mobil baru gitu oh, mobil baru ada platnya sih plat putih ya, ini Eh itu ada tempat off road oke kita masuk ya itu ada jalan juga nanti kita nanti ayalah lah kita ke jalan off nya dulu dan itu ada pohon yang dua dimensi gitu oke ini off nya ini ceritanya apa ya lumpur ya ini baru nih tanah nih wih ada rumah dong di situ up mana nih ada tumbuhan gini wih ada eh eh wah ngebak nih wah ngebak nih iya iya nyangkut dari situ Oke ini ada air terjun coba kita ke sini coba kita ke sini. <laughs> Kukira ada dasarnya ternyata nggak ada dasarnya dong, astaga. Oke kita langsung ya ini tadi tempat overnya di situ pak. Kita langsung ke kiri gitu. Oh ini tanjakan tinggi banget nih. Oh, Oke, okay. kenceng juga nih mobil. <tuk> lu nggak bisa ngerem ntar oke oke aman aman oke ini tanjakan oke ini kanan kiri ada ini ya kayak warung gitu warung wartu warteg jalannya menikung naik lagi ini jalannya naik naik terus sih ya. nah ini ada tempat apa ini warung warungnya gede banget oke ini mulai turun ini kita berarti tanjakannya yang paling tinggi di sini ya tempatnya yang ada warung kayak besar itu luas itu jadi dataran yang paling tinggi di situ tadi tempatnya. Oke kita mulai turun di sini. Ini mungkin kalian bisa bantu jelasin ini kenapa versinya ada dua ya? Yang di atas itu versi 4.5 yang di bawah kiri itu versi 4.3 titik tiga. Yang benernya apa? Ini ada gang, ini gang kemana? Nih? Oh tembus jalan offroad nih? Ah serius? Bentar bentar ya kita coba lihat ini jalan tembusan off road ini sepertinya jadi kalau lihat off road kita nggak perlu nanceng dan tadi kayaknya ya sepertinya opini saya benar begitu apakah salah apakah benar kayaknya ini tembus deh ya nggak sih teman, -teman? Weh, oh itu ada player oke okay, lah Lalu kita coba ke sana ngeng -nge. jalannya nak ini tidak rata ya iyalah jalannya tidak rata namanya jalan off road kalau jalannya rata itu bukan jalan off road itu jalan aspal oh, ya, ini kayaknya tembus yang tadi deh kayaknya ya kalau ngelihat dari ininya eh. Nah, dilahirin ngapain mobil ngikutin anjay? Allahumma dadah, dadah, dadah. anjir. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bisa oke, mobil. mobil kalian gitu salto oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, balik, putar balik, putar balik. <tuk> <tuk> Saya tidak mau yang bisa sama dia Oke okay, lah, ini ada apaan sih? Kayak ada benda tidak terlihat gitu Nubruk, Pak, situ Pak, tadi kan Oh, ya kan, bener kan? Ini harus terjun nih Tuh, bener Oh, iya, tembus Lah, kencengan yang di sini dong Cepetan yang let off-road dong <laughs> Logikanya gitu nah, Tadi kita nanjak-nanjak gitu Kayak kaya jauh gitu off-road berarti lebih cepet nih, teman-teman Dan ini ah. Salam dari Binjai, anjay Salam dari Binjai loh Ini pohon pisang amat. Patah gini, astaga Gak bener ini apa ini coba apa ya buat ngerekam ya. Woi melayang dong, <gifat> ngebak lak. melayang. gitu lanjut jalan. ini tembusnya di sini nih. Iya nih kalau dipikir-pikir lebih cepat jalan off road ya. Jalannya memotong gitu. Ah ini rumah. Ada indomaret. enggak tahu apa itu. Ini ada tempat sekolah ya. ya ini apa nih? Kok belang-belang? Sawah kah ceritanya? Nih ceritanya sawah ini sebetulnya. Dan ini ada apa nih? Selamat datang di kota Bandung, Kabupaten Bandung. Oh di sini ada kota, ya ada kota. eh Kita kemana nih? Kanan kiri, kanan kiri, kiri ayolah. Duh, ntar kita ke sana. Ini kayaknya nyambung deh. kita tembusnya ke kanan ntar. Ada musola, masjid dan ini seperti biasa gedung-gedung ya. Ada perumahan di sini, nggak tahu, nggak ada namanya ini perumahan apa? Oh iya, bisa tembus dari di pekanan. kanan kalau kita belok kanan deh. Ya. Mall OTE oh ntar ada mall nih di sini nih. Eh, ini apa nih? Jalan di sini nih, apa nih? eh jalannya belum jadi ya ya udahlah kita putar baliklah belum jadi teman-teman caranya itu ada jalan ke sana bentar ini nggak bisa ngerem anjir kenapa sih rem di game Roblox ini nggak bisa pakem banget gitu heran-heran Ini ada jalan sini mana ya kita explore ya teman-teman ya loh ini ada jalan tol di sini gila eh, tapi nggak ada tulisannya nih jalan tolnya kemana ini kayaknya panjang banget nih berarti ini map nih. luas banget nih mapnya nih ini ke kiri rest area kalau lurus gitu ke Semarang ke Jogja juga oke okay. ke kiri rest area mana ya enggak ada ini oh ini ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya kilometer kedua yeah. ini terus areanya gini Pak res area tanpa pom bensin dia eh hey, cuma tempat parkir gini doang enggak ada gedung ada apa Oke okay lah oke okay lah kita lanjut jalan gila terbalik terbalik di jalan tol oke okay, kita disuruh untuk belok ke kiri tadi tulisannya ke Semarang ya apakah benar oh ya dong ada dong gerbang tol Semarang oke okay oh simpang li, simpang simpang apa tuh simpang lama simpang lama gitu gedung-gedung-gedung tidak bisa dimasukin tuh ada petuguh taktugu atau tiang bendera tadi dan ini ada warung kayaknya Oke di depan masih coming zone ini ada geraha kencana bakti cabang Semarang Oh perumahan ya ya, ya. Nah, ini perumahan ada namanya nih kalau yang tadi di sana ya ada namanya coming soon Alright, right Wih, ngepot dong ini masih siang ini kenapa lampu jalannya nyala ya ya ada, seperti biasa ada musola ke masjidnya ini simpang lama tadi ya simpang lama kota Semarang kalau nggak salah itu apa ya simpang lima ya kok simpang lama ya tulisannya tadi mungkin buat kalian yang orang Semarang atau Bapak Urdu ya kan Hmm, dari Semarang. <laughs> yang bener yang mana tuh? Simpang Lama atau Simpang Lima? Kayak kita balik lagi ke mana tadi Bandung ya. Jadi uh, kot kotanya ini Bogor, Bandung, terus Semarang. 138 mil per jam mobil Mini Cooper -nya. ini jalan tolnya kenapa nggak ada pembikin apa? Ini ya. Pembatasnya ya. <laughs> Harusnya ada pembatasnya nih. Taruh di bawah situ aja entar. Oke, okay, ini gerbang tol yang tadi ini nah, tadi kita kan dari sana ya kan kita sekarang kita sini Apakah di sini ada gedung yang bisa dimasukin ini hmm, off-road ini jalan off-road ini jalan off-road kedua ini kemana nih ke mana nih ke masjid lululun apa nih jalannya gini banget ya Ya mobil licin, disuruh lat gitu. Gimana cerita? Bentar, bentar mana cerita gitu? <laughs> mobil licin gini. Lihat lihat ya, lihat nih. Mobil licin loh ini. Gak ada gripnya, ban nih. Kayak kita naik. Gak bisa naik, gak bisa naik enggak tuh. Gak bisa naik tuh. Tuh mobil licin, licin, licin licin. <laughs> Allah, dah lah dah dah dah Anjir. Wah ini gimana? Ya uh, ya ya. lama sana Aneh riset dah. <laughs> Astaga, tuh, tuh jalan sendiri anjir <laughs> Jalan sendiri Ya elah iya <laughs> Sampai segini aja untuk video Kali ini bagi game Roblox of Road Tracks of Indonesia Jadi kesimpulannya saya Berakhir di dalam tanah gini ya Ini kayaknya kena azab nih ini kena azab, kena azab apa tapi Gak tahu <laughs> Berakhir di dalam tanah gini Astaga Oke okay lah Buat <laughs> kalian yang mau Mau mainkan gamenya silahkan klik di kolom deskripsi di bawah kalian langsung aja ntar mainin lah kalian cobain sendiri di game <laughs> di game kocak sih sebetulnya kocak nih. game oke okay. sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton